oso benggolekne Tapi Juga mungkin kursi kebahagiaan Kan perintah nasa mudah awal ini mau jadi Manggola tapi di? ya wak, gak apa-apa ah, aku bisa jadi mantan tenang wak, kowe bisa jadi mau jadi